Halo guys, nah, nah jumpa lagi kita nih guys ya di channel kita ini ya just ya Seperti biasa kita masih main di Starlight Princess nih bawa modal Rp50.000 aja cuy Langsung kita daskan aja di 10 quick ya guys ya Di back 800 terpermanja ya guys ya Semoga aja kita mendapatkan profit atau max win ya Di pola terbaru kita ini ya guys ya Oke semoga aja ya guys ya Nah, apa kabar klien guys Gak ada rumput klien kan Haha kalau rungkat dulu coy kita mainnya ya rungkat dua kali tuh dahan dulu ya. lanjut besok aja lagi mainnya guys nah disini kita langsung gaskan aja di berdua ribu ya guys ya seperti biasa polanya kita putar-putar manja dulu ya kan di pulau turbo ya kan nah disini kita ya kan mulai-mulai udah mulai panas nih coy udah mulai panas masak Oke sip Kembali panas nih guys ya Langsung kita gas aja lagi, lagi nih Ini bed be yang sama ya guys ya nah, Ini putarannya beda guys Pola 30 quick, Bintang dua guys Nah bintangnya nih nah, Bintang pula sih okay. Bulan ya Dapat ke kalian nih guys Mantap nih kali-kalinya nih Oke bintangnya coy Nah itu dia kali birunya Akhirnya coy untuk pilih nih ya? Langsung up nih Langsung up 500 ya, cc ya Dapat sinta pertama di luar kita guys Lebih bagus kita cek gini ya guys ya Dapat sinta di luar ya guys Bisa kita ngatur polanya Bisa kita ngatur backnya langsung gitu yes, ya guys ya Pada 50 langsung up nih Ke 500 C. Oke ini mantap kali nih guys Mantap kali nih yes. Langsung kita matiin aja nih Langsung kita matiin aja spinnya cuy Apa yang kita udah profit kita matiin aja cuy. Langsung kita gas lagi di 800 putaran 50 auto spin Nah tiga scatter cuy Nah, nah gila yang baru datang nih ya Yang baru datang yang baru nonton Ayo di share sharenya dulu Di komen di like ya guys Yang belum subscribe ya kan Ayo dibantu-bantu subscribe nya cuy Dan aktifkan loncengnya cuy Berkini mendapatkan info seputaran pola jacep dari kita Dan update terbaru dari ITC Nah terima kasih ya guys ya Oke kita lanjut aja nih guys ya Kita lanjut aja nih Masih sisa 38 spin lagi nih guys Kita lanjut putar-putar manja ratus Kita mau santai aja lagi guys Karena udah profit sambil ngudut pun kita belum bisa nih guys ngopi kan? santai-santai nah kalim birunya catap nih guys kalim birunya oke okay, mantap oke okay, lagi dong kasih dong Mirna kasih dong lagi oke semoga ya kita mendapatkan so uh, tambahan profit ya guys ya atau 15 Mulai aja kita mendapatkan itu yes, ya guys ya oke okay. Oke, okay, belum ada nih tanda-tandanya Pecah liftingnya, mantap nih Oke, okay, putar lagi, putar lagi Siap nih Tidak oh, mau nih guys Udah, udah kita tunggu-tunggu nih kan Oke, okay, bulatnya, bulan sabitnya nih kan bulan sabitnya ini, kita. Dong, ngecast kasih ceternya ya, ya? Biar mantap gitu ya, ya? Oke, kita lanjutin aja lagi. Di awal-awal kita udah dikasih nih, udah dikasih JP ya? Di awalan baru barunya model lima puluh masuk up ke lima ya, ratus mantap banget bosku ya? Kan ya. pola kita yang baru sekitar... Oke, 10, 10, 30, dan 50 ini aja ya. Nah, catat tuh polanya guys. Catatin. Mas, masih ada tambahan pola lagi nih ya. Cima aja sampai habis videonya. Nah, kita akan mendapatkan pola-polanya juga yang lontok. ini cewek masih belum kunjung datang nih lah ini sketernya cewek menghilang lah ya menghilang cukup dia aja menghilang sketernya jangan cewek haha oke guys mantap ini nah, mataharinya kurang nih aduh mataharinya itu ya, kan oke okay, kita gesek lagi di quick 30 puluh okay tiga semoga aja di sini kita mendapatkan skater chain mendapatkan skater aja ya, yes, ya semoga aja oke biarnya koning itu mantap ini oke ini banyak koning tambahin lagi skaternya tiga lagi ayo dong mainin cefing cefing cef ayo dong nah dua lagi batu love nya itu pecah mantap love ping juga pecah nih cuy aduh cuma dua skater doang kan Wow, bos ketemu mulu nih. Belum ada nih nampak nih. Belum dapat dapat apa kita guys. Oke, okay, lanjut lagi nih guys ya. Kita lanjutkan lagi. Yang pengen main, ayo langsung lihatkan di lapak kita ini guys. Lapak bermain kita ini memang mantap ini memang gahar coy. Nah, kalian kalau main setara akan becelencay dengan modal kelencay. Jangan asal gaskan jangan, jangan. Nanti ini buka, kita salahkan Lapa kita bermain minyaman sih. Salah kilihan Nah, ingat Ece ya, ya Separatan berkilihan dengan, dengan saldo sih. Oke, masih juga Belum kunjung datang ini, Ece Gak dikasih free spin, tapi dikasih Di luar ya, guys ya Kasih profit di luar kita, ya. Yes. masih belum mau, al putaran berapa nih ya guys ya di princess nih mau dapat scatter, nah itu yang kita belum tahu ya semoga jadi di putaran berikutnya kita mendapatkan scatter ya, jas, ya semoga aja lah habis nih, jas. habis putaran kita nih, hahaha, <tuh> oke okay, kita tambah lagi di 50 auto spin nih. En satu ya guys ya. Kita putar, -putar. putar lagi sampai dapat, cuy. Anggap oh, dapat ya, kita langsung media aja, cuy. gak pakai lama deh. Dengan paket ini kita udah bisa, main, tapi gunakan uang kena kalian coy. Jangan menggunakan uang pokok atau uang kebutuhan untuk beras cilen untuk makan kalian. Jangan coy. Pentingnya makan dulu coy, baru main coy. Ini cuman hiburan untuk mengisi waktu luang anda ya coy. Kecil, oke. Cuy. oke? Uh, terima kasih yang sudah nonton kita dari awal subscribe juga. Eh, dukung terus kita support terus dan kalau ada salah-salah kata ya mohon dimaafkan ya. Oke, di sini sudah habis putarannya.